Seekor saya, saya BMI ABK, Mauritius, Afrika. Asal saya dari Majalengka, saya sangat berharap besar terhadap KPK dan Polri. Edam kepolisian, untuk KPK, saya sangat berharap untuk memberantas tindak pidana korupsi yang semakin menjamur di negara kita ini. Dan untuk kepolisian, saya harap lebih berfokus lagi tentang penindakan pelaku perdagangan orang di Indonesia yang semakin sampai sekarang ini masih belum ditangani secara optimal dan bahkan masih banyak kawan-kawan kami di sana yang menjadi korban tindak perdagangan orang tersebut. Untuk itu saya harapkan untuk kepolisian berfokuslah terhadap tindak pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang itu. Kami ABK Dunia Mendukung KPK